Berikut ini adalah histori dan saya lihat dari notifikasi ya, notifikasi dari hasil saya membalas eh, menonton ya dari Bapak jam channelnya dari zaman channel 19 nih, saya baru dapat notifikasinya setelah saya menontonnya ditonton nanti dengan cara yang simple teman-teman. Dari tanda merah ini yang saya sudah tonton full videonya, teman-teman. Pada playlist tonton nanti. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa setelah menonton video ini, tonton pula video yang komentar di bawah. Karena dengan mengisi komentar di bawah, Anda akan berpeluang untuk dikunjungi juga. Kemudian like video ini, bagi yang belum subscribe. Bisa subscribe sekarang. Selamat menonton. Cek, cek. Semiliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, miliar 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa 10 miliar. Amin ya alamin. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Cek cek semiliar, dua miliar, tiga miliar, satu, satu, satu. Kapan kayanya teman-teman? Nah, kembali lagi, selamat datang di channel Ponomo Singgih Official. Kali ini, saya akan menerangkan bagaimana cara, yaitu, memanfaatkan playlist tonton nanti, ya. Untuk membalas ya, membalas pesan, eh, eh, membalas maksudnya bukan membalas menonton ya, membalas menonton yang efektif ya. Dan di sini kita pertama-tama kita harus login dulu teman-teman, login login dulu di eh, YouTube ya, YouTube. Jadi kita masuk ke playlist, ke playlist tonton nanti teman-teman. Kita buka ada di samping seperti ini. Kita kosongkan dulu playlist tonton nantinya ya. Jadi kita balas uh, balas menonton ya dengan cara dalam arti kata di sini kita akan menontonnya dengan full durasi ya, full durasi tapi bagaimana cara efektifnya tentunya di sini yang menonton video kita kan banyak gitu ya. Jadi kita akan ambil yang belum kita balas. Jadi kita kita kumpulkan ke tonton nanti. Seperti ini teman-teman. Nah, ini setelah kita login kita periksa, tonton nantinya kita bersihkan dulu ya kan. Kemudian kita masuk ke notifikasi, teman-teman. Nah, di sini banyak notifikasi. Saya akan pilih video yang dibalas sama teman-teman semua. Nah, ini di sini saya sudah masuk ke video ke komentarnya kemudian saya ambil kebetulan saya eh, belum saya tandai saya langsung balas dengan mengetik terima kasih ya terima kasih baru saya tandai saya beri tanda love kemudian saya mas ke saya buka profilnya saya masuk ke halaman berandanya saya pilih tidak saya langsung tonton nih saya pilih dari videonya ya Salah satu videonya saya simpan di playlist tonton nanti teman-teman Saya pindahkan saya. Setelah saya itu saya kembali lagi ke notifikasi Saya pilih lagi yang belum saya tandain tadi Saya balas Terima kasih Saya kasih tanda love Kemudian saya kunjungi berandainya Nah ini kebetulan ini di sini di Belanda ini, ini tidak punya video ini. Kayaknya ini akun orang lain yang tidak, artinya uh, akun akun hanya akun aja nih. Dia hanya playlist, sedangkan playlistnya playlist orang lain nih. Ya tetap ya saya menghargai, saya ambil. Kebetulan ini sudah saya udah ada yang saya tonton. Saya coba ambil satu videonya. Saya, meskipun saya sudah tonton, saya simpan Ditonton nanti Nah, kemudian di berikutnya lagi Saya cari nih, yang belum warna ini nih Saya dapat nih, saya balas Ini balasnya di video saya ya Karena di komen di video saya, saya balas sebentar ini Pak Kelana nih Nah, ini Kelana nih, ini saya ambil videonya nih Saya ambil videonya, satu saya simpan ditonton nanti. Saya kasih tanda lope, kemudian saya kembali lagi ke notifikasi. Ya, seperti itu teman-teman. Ini suara agak berisik ya karena ada kebetulan di tempat saya lagi ada hujan. Nah, saya terus saya kembali ke saya cari lagi yang belum saya balas nih ya. Karena oh, alhamdulillah video saya ini yang ini sudah banyak nih yang nonton nih dan belum sempat saya balas ini dari ini saya kumpulin saya balas saya masuk ke berandanya juga saya ambil saya simpanin tonton nanti videonya jadi tidak saya langsung tonton temen-temen tidak saya tonton Nah ini juga saya ambil dari sini saya ambil videonya saya simpan saya balas ininya kemudian nah ini ada akun lagi kayak datangin berandanya saya simpan saya balas segitu ya teman-teman sambil ditonton uh, di tombol like nya dipencet di teman, teman ya ini nah. saya masih berkeliling nah kemudian saya periksa ternyata sudah 14 ya 14 Video yang siap saya balas Nah kemudian saya masuk saya langsung saya tonton di videonya Tapi tidak saya tonton full teman-teman Saya di sini saya balas satu persatu Saya komen, saya like Saya komen nih Saya komen, komen Komen saya ketik ya kan Komen Nah ini saya lagi proses mengetik komennya nih nah saya lihat di sini lumayan banyak nih yang komen di sini nih yeah, komen di video ini kemudian nah ini kemudian saya akan lanjut ke video selanjutnya meskipun saya belum belum sempat nonton full nih ya saya saya lewatin saya ke video selanjutnya yang ada di antrian ditonton nanti nih begitu saya langsung masuk ke video tonton nanti ke video tonton nantinya saya lanjut ke video berikutnya nah di video berikutnya ini saya balas ya saya balas juga saya balas saya like ya kan saya lagi proses ngetik ini saya ketik saya balas saya balas. Nah, di sini juga ternyata banyak juga nih kita bisa ambil referensi nih kalau dari sini nih bisa untuk nonton berikutnya nih. Nah, kebetulan saya di sini saya sudah subscribe, saya like juga ini videonya. Sudah saya like juga videonya. Ya, nonton sebentar. Ya ini sini saya tidak full teman-teman ya. Terus saya kembali ke video selanjutnya nih, ke video selanjutnya. Ini sebenarnya saya udah nonton berkali-kali nih video yang ini nih, video teman saya ini nih. Tapi nggak apa-apa. Tuh di terlihat ya saya udah komen juga di sini. Nah baru saya ke video selanjutnya nih. Ke video selanjutnya yang ada di tonton nanti. Nah, ini kebetulan, Kelana ya, Bapak Kelana. Kelana ground ini, ini saya. Kebetulan saya sudah subscribe, saya mulai mengetik komen di sini. Teman-teman saya ketik komen, ingat ya. Kalau pada saat mengetik komen ini, jangan kop, kopas ya, copy paste ya kita komen usahakan komen sewajarnya kita komen komentar ya kan jadi ya kalau bisa sih komennya itu sesuai ya teman-temannya sesuai dengan dengan isi videonya ya seandainya tidak sesuai dan kita, kita tidak paham ya ya kita beri pujian aja lah itunya seperti itu pujian dari videonya karena supaya sebagai support nah kita kita lanjutkan lagi ke video selanjutnya teman-teman video selanjutnya ini saya kebetulan saya lihat-lihat videonya ini kebelah masih iklan nih nah di sini ada iklan tiktok nih oke kita kembali kita kebetulan saya like sedikit saya like saya lagi masuk ke komentar nih. Saya ketik komentar ya. Nah, ini kolom komentarnya ini. Nah, ternyata, -ternyata ini adalah video dari aku. Eh, aku, akuarium, pembuatan akuarium dari kawan kita nih. Kebetulan saya sudah subscribe juga nih, teman-teman. Saya subscribe. Intinya apa kalau kita belum subscribe, kita subscribe, teman-teman. Karena ya, ya beginilah cara untuk mendapatkan ya Mendapatkan penonton alami ya Kita harus saling support ke sesama ya Sesama youtuber pemula ya Pertama yang kita hargai mereka yang Yang masih uh, ini apa masih setia menonton kita setelah itu kita kembali lagi ke berikutnya kita cari lagi tadi setelah gua kita kita masuk apa akuarium itu kita pindah ke channel berikutnya yang nah ini saya sudah masuk kenapa saya saya coba ke nah ini kebetulan saya apa kemasuk buah iklan lagi nih nah ini masuk ke sininya nah ini channelnya ini kebetulan saya sudah subscribe juga kalau belum subscribe ya kita subscribe teman-teman ya. -teman. Nah, ini saya nih kebetulan saya yang ini belum subscribe nih. Saya subscribe, langsung saya subscribe juga nih. Saya saya akan subscribe. Jadi di sini saya komen juga intinya gini teman-teman ya, kita saling komen ya. Karena apa? Dengan komentar itu kita bisa menandakan bahwa itu kita sudah menonton orang komentar pasti nonton videonya gitu karena ya pasti logikanya gitu komen pasti ini tapi kalau nonton belum tentu komen <laughs> jadi kita mana-mana tahu kalau cuma saya udah nonton tapi ini memang nggak ada komennya ya kan dan penonton itu hanya bisa ditandain oleh tanda merah nih teman-teman tanda merah di bawah video Nah itu memang kalau misalnya Meskipun kita nggak komen, tapi tanda merahnya itu ada, ya tanda merah video ini itu ada, ya berarti kita sudah nonton videonya tersebut, gitu. Nah ini kita lanjutkan lagi, kita like. Kebetulan saya sudah subscribe, saya sudah subscribe. Kebetulan saya proses pengetikan komentar ya teman-teman. Komentar dari video ini. Nah ini nih, saya mau komen nih. Ini videonya juga bagus. Ya karena saya masal ini saya cepet-cepetin aja ya. Bukan maksudnya di cepet cepetin ininya ya komentar ya. Tapi nonton mah nanti tetap saya rekap langsung. Saya di akhir di setelah saya tulis semuanya ini, saya di komen, saya balas, saya akan di akhirnya itu saya setelah semua videonya ini. Saya, tont apa saya komen? Ah, kalau yang belum subscribe, saya subscribe. Saya akan tonton semuanya nih, teman-teman. Tapi nanti nih, kita tunggu ke, ke video selanjutnya. Nah. nah, ini video yang berikutnya nih. Ah, ini ternyata saya. Nah, langsung saya subscribe tuh, teman-teman. Ya, terus saya like juga, terus saya komen. Ya, ini saya komen saya komen saya ketik sesuai dengan isi videonya ya di sini saya saya saya ketik ya bulan saya tidak hafal ya ketikannya ini ya tapi intinya beginilah saya narasikan seperti ini kemudian setelah saya ini saya akan ke video selanjutnya jadi video yang kita, kenapa teman-teman eh, kalau dengan cara begini Insya Allah sih kita nggak akan keteteran ya Kita balas gitu Ini kalau video ini terlalu lama nanti saya akan 42 ya Saya pakai 42 ya Bang ini penjelasannya terlalu cepat atau terlalu, saya masih kurang paham Saya akan coba bikin 42. 2 Nah ini teman-teman kalau yang mau saya ituin lagi Master kurang paham di sini Nah ini saya like lagi nih Ya kan videonya Silahkan uh, isi komentarnya teman-teman ya Komentar di bawah Apa yang masih saya benahin gitu kan ya Dari pembawaan video saya ini Ini pada saat ini saya membuat narasi ini Banyak gangguan ini dari hujan Saya coba masuk kamar yang berisik juga gitu sebagai peredam. Nah ini saya sudah saya like ya, sudah saya subscribe juga. Saya akan ke video selanjutnya. Nah di video ini, di video selanjutnya ini kebetulan saya belum subscribe, saya akan subscribe. Nah saya udah subscribe, ini kan? saya like juga ya kan. Kemudian saya komen, komen di video ini, komentar. Sebenarnya ini kan udah banyak yang nonton nih di video teman kawan-kawan kita. Kita juga bisa jadi bahan nih kita kunjungi juga nih teman-teman. Cuma ini saya lagi berfokus kepada membalas ya. Bukan mencari menonton video yang baru ya. Saya lagi fokus, saya lagi pada fokus membalas ya saya kembali jadi kelak nanti saya akan buatkan videonya ya tentang bagaimana cara mendapatkan subscriber gitu kan nah ini kita udah subscribe kita tonton videonya sebentar ya kan. kemudian kita masuk ke video nah ini nih yang tadi di awal video nih ya kan tuh saya like Pajaman channel zaman, channel 19 nih. Pajaman, nah ini saya komentar gitu, komentar Saya Komentar yang penting uh, kita nggak akan dikatakan spam, teman-teman. Kalau ya, kalau uh, menulisnya tidak kata-katanya itu, itu aja, yang penting kita tulis dengan manual ya. Jadi bukan copy paste ya. Ya copy paste sih ada yang masuk juga. Cuma ya namanya copy paste. Umumnya nih. Umumnya akan terkena spam. gitu. Tapi untuk mencegah. Saya akan buat kata-katanya yang berbeda. Dari kata-kata yang sebelumnya. Begitu. Jadi saya buat. Tanpa. Eh, copy paste ya. Nah. Ini tiganya tinggal satu video lagi nih kita masuk ke video berikutnya ini video gamer video gamer saya belum subscribe nih ya saya like dulu saya komen ya kan jadi di sini dengan membalas karena yang menonton video kita itu bukan orang bukan hanya teman-teman kita yang sudah subscribe tapi ada kemungkinan juga mereka yang belum belum subscribe udah Udah, udah subscribe kita duluan teman-teman Jadi ya Kita bala kalau subscribe Ya kita balas subscribe gitu Jadi ada yang langsung subscribe duluan Jadi kita Ya kita saling bantu lah Kita ikut subscribe Karena dia udah di subscribe kita ya Kita hargain juga gitu Intinya Kita saling bantu Nah dari, eh, pokoknya kalau kalau subscriber ya sekali subscriber masih di bawah 10.000 ya boleh dibilang ma, masih youtuber baru teman-teman. Itu youtuber baru. Nah kalau udah 100.000 sampai sejuta ya eh, subscribernya ya berarti meskipun dia bukan artis ya kan lumayan terkenal berarti udah punya income yang bagus intinya seperti itu jadi kalau masih di bawah 10.000 ya kayak kita kebetulan kayak saya intinya begini ini dianggap masih youtuber pemula baik yang monet maupun yang sudah monet seperti itu nah kemudian kita setelah eh, setelah saya saya subscribe dan komen Kita kembali lagi Oh ini ternyata oh, ada lagi nih yang belum saya subscribe nih Saya subscribe lagi deh ya Saya ya, Sambil s -s sambil diperhatikannya teman-teman ya Ini cara saya Ya mudah-mudahan nggak dianggap spam ya Tapi umumnya sih saya tidak dianggap spam nih begini Karena saya tidak copy paste Dan saya akan tonton full videonya setelah ini ya, setelah ini, setelah saya komentar. Nah, ini video yang saya simpan di sini bermacam-macam ya teman-teman. Dari maksudnya bermacam-macam jenisnya. Jadi kebetulan video saya ini adalah channel saya ini channel campur-campur. Bukan kebetulan ya kebetulan dan dan yang nonton saya juga channelnya juga berbagai macam ya. Tetap saya harus menghargai ini ya. Nah, ini saya tonton kebetulan. Ini videonya baik durasinya juga. Ada yang durasinya cuma singkat, teman-teman. Kalau yang singkat, ya kita tonton semua. nggak apa-apa, durasi singkat kita tonton. Ini saya tanggung, saya tonton sampai habis saja. Nih, jadi saya, uh, kalau durasi singkat, ya kita tonton sampai habis. oh Nanti double dong, Bang. Nontonnya yang apa-apa gitu, atau mau kalau nggak kita double ya nanti, biar kita bisa hapus dari tonton nanti gitu. Seperti itu, nah, kemudian, nah, ini nih yang saya itu saya udah subscribe, ya. Saya sudah subscribe yang ini dalam video ini, kemudian saya like, saya komen, saya komen sampai ya, eh, saya komen lagi. Saya ini, saya tidak masukkan ya komentarnya itu teman-teman teman-teman ya, Kenapa kalau mau lihat komentarnya ya kunjungi juga video yang saya saya tonton ini ya, ada kok di situ referensinya gitu, channel-channelnya yang komen di video saya sebelumnya itu saya cari aja di situ, nanti ada itu saya ambil dari video-video yang sebelum video ini nongol ya, video pembuatan video ini nongol ya. Itu saya ambilkan dari historinya Dari histori notifikasi Begitu Maaf teman-teman Nah kemudian Setelah saya ini saya cek lagi Nah kawan itu ada yang sudah saya tonton full ya Tidak sengaja ya Jadi bukan disengaja ya Tapi memang disengaja nonton full ya nah, Ini saya coba hapus Sebenarnya nggak usah dihapus Tunggu aja kira-kira seminggu gitu. gitu Seminggu gitu ini saya kali ini saya, saya coba yang video-video singkat mas saya, saya hapus. Nah, nah baru kita kembali nih, berarti ada berapa video nih sekitar. Nah kembali kita nonton ya. Kita lanjutkan menontonnya ya hingga full ya. Sambil kita tinggal bisa. Nah, setelah kita tonton full akan hasilnya seperti ini, teman-teman. Di bawah videonya itu ada tanda merah semua, seperti teman-teman yang sudah kita tahu ketahui. Jadi, kita lanjutkan di sini setelah saya ituin, saya masukkan lagi nih dari video saya yang lain yang telah uh, menonton video saya. itu Saya balas lagi, saya mau saya percepat aja ini ya. Ini saya yakin sudah paham, ya, cara memasukkannya, ya kan, mengunjungi satu satu. Jadi, biar enggak terkecoh, kita ini hari kali ini hanya fokus. Katakanlah hari ini saya hanya fokus uh, membalas, membalas video dari para pengunjung, pengunjung video saya gitu, video-video kita gitu, teman-teman. Ini saya percepat, sengaja saya percepat, saya masukin cepat ya kan saya masukkan ke videonya apa ketonton nanti semua nih saya lanjutkan nih saya lanjutkan ke videonya semua ya kalau ada 100-100 segitu-gitu ya 100, teman-teman tapi paling enak nanti di video berikutnya Bagaimana caranya supaya cepat gitu ya 100 itu yang tadinya lama bisa-bisa cepat nanti-nanti saya nanti, komentar aja di bawah teman-teman Bang, bikin video selanjutnya bagaimana saya cari cepat gitu Bang Singgi gitu kan, Singgi ofisial <tuh>, Bang Singgi ofisial gitu ya, nanti saya akan buatkan gitu ya, sementara sih uh, saya buat seperti ini dulu teman-teman, saya cepat-cepat nih, tuh, sempurna saya kunjungin saya percepat lima kali nih, cepat. jadi suaranya juga saya off-kan nih, cuma ada background ketika saya action ya, action ini pengambilan gambar ini ya ada backsoundnya back soundnya suara perkutut dari burung saya teman-teman nah sampai diperhatikan kita balas ya kan, jadi kita balas di video kita juga balas di videonya dia juga gitu jadi kita Nonton sambil berkomentar. Begitu teman-teman. Tidak lupa ya. Terima kasih ya teman-teman. Yang saya ucapkan ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya ya. Tanpa apa. Eh, yang meskipun yang belum saya sebutkan ya. Tapi sudah saya tonton. Teman-teman. Nah ini lihat. Kita lihat tonton nantinya. Nah ditonton nantinya ini ada yang ada benang merahnya ada yang belum nah yang belum ini teman-teman ini adalah yang barusan saya masukkan tadi nih jadi video yang saya kunjungi channelnya yang sudah saya simpan nah demikian teman-teman ini adalah penampilan benang merahnya yang ada di video ini setelah saya tonton full videonya Itulah teman-teman eh, tadi adalah cara saya membalas ya karena kalau saya datengin satu-satu satu-satu satu kemudian tonton kemudian tonton itu akan mem, istilahnya memakan waktu teman-teman ya adalah berkata ya memakan waktu ininya kita gitu, tidak simpel gitu. Kadang kendalanya kita lupa. Mana lagi, mana lagi harus kita buka lagi, buka lagi ini, buka lagi lagi. Setelah kita perlu buka lagi Oke, okay, teman-teman, ini akan demikian, demikian dulu. Sampai di video selanjutnya ya. E, jangan lupa setiap yang nonton full video saya ini, yang nonton full tanpa skip. Semoga uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya robbal alamin.